harapkan untuk semua warga Indonesia untuk mengikuti petunjuk yang akan disiarkan dalam sesi kali ini. Dan jangan mematikan saluran darurat ini. Saya ulangi, seluruh warga Indonesia diharapkan untuk selalu waspada terhadap gelombang SCP-173 yang akan datang. SCP-173, sebuah patung anomalus yang ditahan oleh SCP Foundation, telah lepas dari penahanannya dan mulai untuk menyerbu ke beberapa belah bagian dunia. SCP-173 telah ditemukan sudah mengambil alih beberapa negara terutama Amerika, Kanada, Meksiko, dan sedang dalam perjalanan untuk negara bagian Eropa dan Asia. Lembaga Urusan Anomali atau LEMRUSAN dan SCP Foundation Indonesia telah bekerjasama untuk mengantisipasi peristiwa ini. Semua warga Indonesia diharapkan untuk mengungsi di beberapa titik yang telah disediakan oleh SCP Foundation dan juga Lemurusan. Diharapkan untuk membawa segala jenis dokumentasi dan informasi penting layaknya kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk keperluan dokumentasi. Beberapa hal yang perlu diingat terkait situasi ini. SCP-173 itu nirkawan dan akan membunuh kalian. SCP-173 itu bergerak dalam kecepatan yang cepat. SCP-173 tidak akan bergerak jika kontak mata tetap terjadi. SCP-173 dapat membelah diri. Maka dari hal tersebut, seluruh warga Indonesia diharapkan untuk jangan lepas kontak terhadap SCP-173. Jangan mendekati atau berinteraksi dengan SCP-173. Jangan menyerang SCP-173. Jangan sendirian dan usahakan untuk selalu berpasangan untuk menghentikan pergerakan SCP-173. Informasi lebih lanjut akan disiarkan kembali untuk membantu seluruh warga Indonesia terkait situasi kali ini. LEMROSAN dan SCP Foundation Indonesia berterima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga beruntung.